Kita langsung aja Tunggu belum oh, aku aku aja. Aku, aku. Bos. Anak kecil Anak kecil ayo, ayo ayo Kayak gini, kayak gini. Kayak gini. Harus pas digaris Maksudnya biar Si itu Udah pas Oh, oh ya, kan Hah? Aku dia Ubi. Mata ayo, oke, ini aneh, jajan yang draggy, kita cari cari apakah kamu? Nggak, ngebut, ngebut, ngebut, tutup mata, ngebut, ngebut, ngebut, ngebut, ngebut, kita tunggu ngebut, <tuh> ngebut, kita bermain sampai larut malam dan akibatnya adalah ya udah oh udah mereka, maju ayo ke muka ah ini kita, ayo abis main cari-cari dan kita bakal nih expo, oke kita ke kamar dulu, oke ada dapat di kolong ya, saya meninggadepin ke muka, harus ayo balon terus ayo ayo ayo main main Enggak kan sudah berpencar Udah lagi habis baterainya Sudah berpencar, nih. Katanya lo, mau berpencar, Hock, yuk Dimana mau berpencar? Ayo, cepet Eh, eh, ah Oke Nek, punya tidak, dan Nek tidak Jadi, mendapatkan hmm. Ayo, ayo masuk, Nek Sop Kemukan, ayo, lah. kenapa hmm. sih? ada apa apa juga, yo ya, ayo, kok sih ya, ayo ikut, wah aku ya, udah ya udah, tutup lagi kita ke oke okay, ada ayo, ya, kesini, kesini. Wah, ini, ya ya. Okay. ini sini ke sini ke sini Nah, ayo ayo kita ke sini ke sini. Ada, ada, Ada, okay. ada, ada, oh, kita ke sini. Ini jangan nah, sekat, eh. Ayo, naik Tinggi, mati dulu hmm. mati eh jangan nyampe ragapnya kamu kamein aja gak apa-apa eh oh mati senter dulu eh enggak eh, kok oh, enggak kok kayak orang ya eh jangan jauh jendela gini lah kayak ada orang buka-buka. Tuh, 2 3. Ah! ayo. Kita. <tuh>, ya. Aduh. Kita lagi main. Okay. Charlie lagi. Oke. Okay. Club, dan ini mainnya 6 orang semua iya. ibu bla bla bla semuanya lihatan deh, ya, ya. ya. untuk lari untuk lari ya Ji ada apa lari langsung ke sini nih lari, oke kita aja. yuk, udah mulai yuk, mulai, mulai kita yeah, tutup mata, men tangannya di belakang nanti juga tuh untuk mata tangan, nanti di video. Oh, bu. yuk, oh, oh, exactly. oh, tapi... oh, ya. segi tangan lah, saya ini, mau tanya apa? Hanya cari apakah kamu Enggak. jadi tutup mata, tutup, tutup, tutup mata siapa yang mau dibuka nih, nih mau dibodoh-bodohin wayang no tapi? aku ah, <coughs> <tak kamu> di bawah. <ysem> oh, okay. e oh, oh, kamu suka kakakku itu? Ya, kata. Siapa hmm. yang enggak? ada kali siapa yang paling nakal di antara anak-anak di sini? Ayo, hmm, itu aja. iya oh. Tuh, apa ya. kamu suka? kamu suka? Apa baik di ini. <tuk> ah, ini oh, enak. Ini cari, cari Apakah kamu suka? Atau. Apakah kamu berdansa? <tuk> <tuk> Heh, goyang-goyangnya pakai Pakai air, iya, Mama Oma. Iya, gini tadi, lu juga lupa aku. Tuh, oh, lihat di video kami di sini nih. Tadi yang niung, satu kanan nih, ada yang gituin. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, nunggu. Ada. nunggu setengah jam. Aduh, kok, um, ya, ini dana. Aduh, kita kanu setengah jam nih. Oh, pakai gede bodoh amat di atasnya itu tuh lagu bodoh kalau kita langsung lari ya oh uh. eh, eh, bodoh bodoh, bodoh. bodoh.